Assalamualaikum semuanya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, yuk subscribe dulu channelnya. Temen udah subscribe.